Hello guys. Tuh guys. Ini. Jangan lupa. Subscribe. Sub. Subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe. Guys, kedopisi aja, Jo. Main sender sender. Yang pertama ada nih. Ini siapa? Amerika. dibuka I oh can ini Lihatin di sini. Sekarang kita buka lagi nih. Ini siapa? Iya betul. Kapten Amerikanya di atas dong. Nah gitu. Balikinnya ke sini, Kapten Amerikanya. Nah gitu. Iya. Jadimutar jadi Iron Wah, coba liatin bentar putar lagi. Ya. Jun. Do. Bisa berubah. Wah keren. Coba Kapten Amerika bisa berubah nggak? Kita buka lagi yang lain Jo. Hmm Mari kita buka yang Ini siapa? Hmm Thor Thor, Oke okay. oh jatuh bisa dibaikin tuh, tuh. wah keren tuh tuh buka lagi buka lagi yang lain hmm. huk huk huk huk, huk. oke okay. ini bukan huk. ini huk. ini bukan iya oke okay. aku, tuh, sama kita buka lagi sekarang yang lain. Oh. Ini siapa? Spider-Man hmm, Oke, Spider-Man okay, Spider Wow, Spider-Man Bisa diputar lagi? liatin dong sini Gak bisa susah bisa, bisa. eh Spiderman bisa bisa udah coba liatin dulu dong matanya <tik> sip jadi ya udah ada siapa aja di situ coba C yang pertama tadi siapa? Hmm, Tor coba liatin dulu Tor hmm. terus siapa lagi? Hmm, Baru itu ada siapa aja? Hmm, Tor Spider-Man Wuh Ketamu Ispah paling jago yang mana? untuk hmm, mana lo? Oh. ini tapi kan nih pengen yang helmnya gitu coba yang pakai helm ya ini bisa muter halo? oh oh siap kan? Buka lagi yang lain ini. yang lain boleh bisa muter kan? bisa, bisa muter aku juga shoot keren angry, angry, hook oh. Where is angry wolf? Police. Oh. Coba kayak gimana kalau angry laut? Laut. Itu toh. Kalau toh bawa apa? Bawa. bawa, bawa gimana gayanya kalau toh gayanya gimana? Ma oh. nggak oh, bisa bawa toh. Oh. <tong> <tong> <tong> <tong> <tong> <tong> Oke okay, kita buka lagi yang lain. Ini siapa? Tanos. Tanos. Kalau Thanos, Thanos. Thanos bad or good? No. No. Bad. Yeah. Very bad. Nah, bisa berubah nggak mukanya? Gausa buang ke bawah deh. Oh. Oh. Wah keren. Siapa itu? Gausa buang ke bawah. Angkot menyerang. Menyerang sama Spiderman. Ayo, coba. Loh, tuh kayak main kereta api sih, Dek. Evanderers Simba. Oh iya Ada siapa aja sama enggak coba? Kata mereka Ada ga? Mana? Kata mereka Terus Blackpander Terus Spiderman Mana Spiderman? Di kata mereka kata Kata mereka Bukan yang di media mana? Suruh ngadep sini dong Nggak apa? Nggak apa, Sama tuh Sama Kayak toilet ya, tornya ngadep sini. Yang lainnya aku nggak ngadep sini. Oh, oh ini tuh boleh. Ini siapa? Wah <coughs> oh, dia nggak tahu yang ini siapa? Coba buka dulu. Coba dibuka. Ibu kan dong. Itu ini nih deh namanya deh. Apa? Oh. Namanya Dr. Strange. Dr. Strange. Ini Dr. Strange. Nih, Dr. Strange. Kuasa flying Spiderman Yang bisa terbang, Bu. Yang bisa terbang. Hmm. Okay. coba coba yang lagi marah wow. nah, itu lagi apa senyum gimana coba Jojo kalau Enggi gimana oh gitu oke okay. oh iya yeah. kalau yang lain coba Coba sih, itu dedek, si kapten Dede, si Amerika. Apa Spiderman yang Hulk Coba yang Hulk Kata Mbak Ika, gak bisa. Gak bisa diputar. Coba, bisa, tapi matanya gak bisa ditanya mata Coba liatin kesini. Oh. Ini gimana sih? Pokoknya ini loh, digeser. Gimana sih? Bisa. Coba, coba. Bet Amerikanya nya <Gasih> Gimana mukanya? kayak? Kok jangan ngei ay mami. Oh mau yang mana tuh? Yang. Oh gitu. Itu jangan kasih. Kok gitu? Oh, gitu. Itu jangan. Gini kayak ini. Gimana emang dia mukanya? Kok kayak gini? Enggak itu gimana itu mukanya? Hmm. Oh, baik lagi, oh, baik. Oke, ini. Man. Ini yang benar ya Nah, ah, kasih lihat dong. ini kata Malaika. Sip. Ini yo, men. Heeh. Kok pakai majlis, Dek? Nit. Oke, mundur. Enam, enam, enam. Oh ya. Ini Spiderman. Mana hmm. mukanya nggak kelihatan Spiderman? tuh hmm. Itu mah bukan kayaknya. Itu mah kayaknya uh, The Flash. Bukan Spiderman. Oh. Oh, aku salah. Lalu di, sini. Lalu, di sini. Lalu di sini. Seru lihat sini dong. Spiderman. Ini. Ini nggak di baris ini. Puterin. Seru lihat sini. Ini, ini. berantem harusnya oh berantem coba berantem Iron Man Iron Man yang di sini atau di sini bagus masa tornya sama Spider Man eh salah Thanos Thanos Thanosnya jadi baik emang yang enggak ada Waaah ada Oh gak gak ikutan Gak ikut Boleh, istirahat dulu pokoknya Itu torenya kebalik deh kayaknya Kayak kebalik Siap, siapa dulu yang menyerang? Torenya Torenya menyerang siapa? Coba Majuin ini Luruhnya Eh So? Iron Doctor Strange Mana Doctor Strange? Ini Oh iya Dr. Strange Gak ada Hmm? Apa? Subscribe oh, Ini Bye